Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyebab wanita menangis saat berhubungan intim, wanita yang menangis saat berhubungan intim mungkin akan membuat pasangannya terkejut. Ketahui penyebab wanita menangis saat berhubungan intim di sini. Berhubungan intim adalah aktivitas yang melibatkan emosional atau perasaan, tidak dimungkiri. Beberapa wanita ada yang menangis saat berhubungan intim. Jika pernah mengalami hal tersebut, Anda tak perlu khawatir karena hal tersebut normal. Kenapa wanita menangis saat berhubungan intim? Simak ulasan berikut ini untuk mengetahui penyebabnya. 1. Sakit Berhubungan intim seharusnya tidak menyebabkan rasa sakit atau nyeri. Nyeri saat berhubungan intim atau disparunia dapat terjadi karena infeksi, cedera, hingga kurangnya pelumas vagina Selain itu, jika wanita mengalami vaginismus, penetrasi venis ke vagina akan lebih sulit Dampaknya, wanita bisa merasakan nyeri hebat hingga menangis saat berhubungan intim 2. Orgasme. Pada saat orgasme, ada efek penurunan hormon dopamine, jadi wanita dapat merasa sedih. Tidak hanya itu, orgasme pada wanita dapat menimbulkan berbagai macam reaksi, diantaranya seperti serangan panik hingga menangis. 3. Senang. Berhubungan intim dengan orang yang dicintai dapat membuat wanita menangis Hal ini bisa terjadi karena Anda sangat bahagia Kondisi ini dapat terjadi karena efek hormonal Tidak perlu menahan air mata saat Anda benar-benar bahagia Hal ini bisa menjadi momen kebersamaan yang intim antara Anda dengan pasangan Agar pasangan tidak khawatir, sampaikan bahwa Anda menangis karena bahagia. 4. Punya trauma Pernah mengalami pelecehan atau kekerasan berhubungan intim di masa lalu bisa menimbulkan trauma. Trauma yang belum pulih dapat menyebabkan wanita menangis saat berhubungan intim. Pada kasus ini, Penting untuk menangani trauma terlebih dahulu Anda bisa berkonsultasi dengan psikolog atau prikiater Sebelum memulai hubungan secara emosional 5. Konflik dengan pasangan Menangis ketika berhubungan intim dapat terjadi ketika wanita sedang mengalami konflik dengan pasangannya Untuk mengatasi hal ini Sebaiknya selesaikan dulu masalah Anda dengan pasangan Berhubungan intim saat sedang dalam situasi konflik tidak dapat menghasilkan perasaan bahagia Keintiman serta kebahagiaan Anda dan pasangan juga bisa tidak maksimal saat konflik belum diselesaikan dengan baik Itu dia penyebab wanita menangis saat berhubungan intim